Wadidaw, wadidaw. Lihat, teman-teman, di depan kakak sudah ada satu kotak harta karun. Widih, widih, kira-kira isinya apa ya, teman-teman? Isi kotak harta karunnya ini di sini untuk bentuk kotak harta karunnya itu seperti ini ya, teman-teman. Lumayan kecil. Yuk, daripada penasaran, mending langsung saja kita buka Di sini Kakak juga penasaran banget, teman-teman, sama isi kotak harta karunnya ini. Wow, cool! kita robek dulu teman-teman wadidaw wadidaw lihat teman-teman ternyata di dalamnya ada bungkusan lagi berwarna putih widih widih kira-kira isinya apa ya teman-teman widih disini sini karta karunnya sudah kosong ya teman-teman kita buang dulu kotak karta karunnya ini widih lihat teman-teman langsung saja kita buka ya kakak penasaran banget Widi Widi lihat teman-teman ternyata di dalamnya ada sekumpulan mainan. Wow lihat teman-teman di sini banyak sekali ya mainannya. Lihat, langsung saja kita keluarkan. Widi Widi lihat teman-teman di sini ada banyak sekali ya kita keluarkan dulu semua mainannya. Widi Widi banyak sekali teman-teman. Yuk sekarang kita buka satu persatu ya isi mainannya ini. Di sini ada apa ya? Widi Widi lihat teman-teman di sini ada Iron Man MK1. Widi besar sekali ya mainan Iron Man MK1-nya ini dia robot hitam teman-teman lihat kepalanya bisa geleng-geleng tangannya enggak ya enggak bisa gerak tangannya ini sudah terkunci sama yang di belakang armor di belakang Widi Widi lihat teman-teman. Ganteng sekali ya mainan Iron Man nya ini Widih di sini ada base nya juga teman-teman Bisa dipasangkan di sini Oke mantul kita simpan Oke kemudian sekarang kita buka mainan yang kedua teman-teman Jadi -teman. di sini ada mainan apa ya Mainan yang kedua ini widi widi lihat teman-teman mainan yang kedua ini ada apa ini kita keluarkan dulu widi widi keren sekali teman-teman ternyata di dalamnya ada mainan Hulkbuster wow mantul sekali ya Hulkbuster ini dia berwarna merah widi widi mantul sekali teman-teman ini di dalamnya ada ininya ya, teman-teman. Ada Iron Man-nya. Wow, mantul sekali, teman-teman. Yuk, kita simpan dulu. Kemudian sekarang kita buka mainan yang ketiga ya, teman-teman. Di sini ada apa ya? Mainan yang ketiga ini. Jadi, keren-keren sekali ya, teman-teman. Mainan di sini. Lihat, di sini ada tulisannya Avengers 3. Wow, mantul sekali, teman-teman. Widih-widih, lihat, teman-teman. Ternyata di dalamnya ada... Widih di sini ada Batman teman-teman. Huh? Wow, mantul sekali ya Batmannya teman-teman. Dia kepalanya besar sekali teman-teman bisa geleng-geleng. Lucu sekali ya Batman ini. Dia ada sayapnya juga teman-teman berwarna hitam. Wow, mantul sekali. Di sini pakai armor ya teman-teman. Batmannya berwarna emas-emas gitu. Oke, kita simpan. Oke kemudian sekarang kita buka mainan yang keempat ya teman-teman. Di sini ada apa ya? Jeng jeng. Wow lihat teman-teman, di sini ada Iron Man ya. Di sini Tony Stark teman-teman Iron Man-nya sedang membuka kepalanya, sedang membuka helm ya. Jadi di dalam isi helm Iron Man-nya itu ada si Tony Stark ini ya teman-teman Si manusia jenius Wow, keren sekali teman-teman Lihat, kepalanya bisa geleng-geleng Tangannya juga bisa bergerak seperti ini Wow, mantul sekali teman-teman Kita simpan Kemudian sekarang kita buka mainan yang kelima Jadi di sini ada apa ya? Wah didawa lihat teman-teman, ternyata mainan yang kelima di sini ada Superman yang sedang marah. Wow, mantul sekali ya teman-teman, lihat matanya berwarna merah. Dia membawa Widih ini apa ya? Wow, dia membawa pedang teman-teman. Widih -teman. Widih, keren sekali ya. Dia bisa membawa pedang dan juga tombak. Pedangnya ada dua teman-teman. Tombaknya ada satu, Widi Widi keren sekali ya teman-teman. Di sini ada sayapnya berwarna merah, kepalanya bisa geleng-geleng seperti biasa. Widi Widi, oh ternyata seperti ini teman-teman. Hmm. Oh sedang marah ya. Nah di sini tuh teman-teman. Nah sedang mengeluarkan laser matanya teman-teman. Wow keren sekali. Kita simpan. Kemudian sekarang kita buka mainan yang keenam teman-teman. Kira-kira isinya apa ya, mainan yang keenam ini? Kakak penasaran banget, teman-teman. Lihat, teman-teman. Di sini ada mainan ganteng sekali. Di sini ada TORS, teman-teman. Wow, keren sekali ya, teman-teman. Ganteng sekali. Mainan TORS ini dia... Lucu sekali teman-teman, wow, cakep sekali ya dia membawa palu juga teman-teman. Lihat palunya teman-teman. Di sini kita pasangkan ya palunya. Wow, keren sekali. Kamu akan saya pukul. Widih copot teman-teman palunya. Wow, keren sekali ya. Mantul, mantap betul. Kita simpan. Kemudian sekarang kita buka mainan yang ke berapa teman-teman? Yang ke 7. Widih-widih, lihat teman-teman Di sini ada mainan Kapten Amerika awesome <tik> Wow, cakep sekali ya Mainan Kapten Amerikanya ini Dia pakai helm Lihat teman-teman, lucu sekali Dia membawa ini juga ya Membawa tamengnya juga Nah, di sini kita pasangkan ya Tamengnya Nah, seperti ini teman-teman Wow, cakep sekali teman-teman, mantul. Kita simpan. Oke, kemudian sekarang kita buka mainan yang terakhir teman-teman, mainan yang ke-8. Wadidaw, wadidaw Lihat teman-teman, di sini ada Widih, di sini ada Spider-Man, teman-teman. Widih, cakep sekali ya Spider-Man ini. ya, sedang mengeluarkan jaring ya, teman-teman, lihat jaring laba-labanya berwarna putih nih di sini dua-duanya keluar jaring teman-teman wow dia sedang mau loncat sana sini teman-teman dia kepalanya juga bisa geleng-geleng wow cakep sekali teman-teman kita pasangkan nah, seperti ini ah nanti saja dipasangkannya wadidaw wadidaw lihat teman-teman di sini kita sudah mendapatkan 8 buah mainan ya Kita hitung satu-satu 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Widi-widi Di sini kita sudah mendapatkan 8 buah mainan teman-teman Terima kasih ya sudah mana, mana kakak Membuka isi kotak harta karunnya ini Di sini kita sudah mendapatkan mainan keren-keren sekali ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa lagi besok Dadah